Aktivitas saya sehari-hari mengurus keluarga. Saya juga mengelola usaha kecil, yakni membuka laundry di rumah. Aktivitas ini saya lakukan di sela-sela antarjemput anak sekolah. Untuk mobilitas tersebut, saya menggunakan motor Matic. Saya pilih Fazio karena bentuknya yang lucu. Arai, ayo sekolah, Yami. Motor ini saya modif agar semakin nyaman Mulai dari mengganti spion Suspensi belakang, kaliper rem, selang rem, dan terakhir modif bagian jok. Untuk bahannya, saya pilih warna merah dari Tech Premium Carrera, sedangkan warna hitam dari varian MBTEC Giorgio. Hasilnya, motor jadi lebih menawan, anak pun duduk lebih nyaman. Jemput anak dulu ya